Kalau dia punya harta, dia ngomong itu, "Maaf, Animalia, ayat dua puluh delapan, walaupun harta itu masya Allah, mulai pagi sampai sore, sampai malam, sampai lali dino, bapak. lali sholat tadi sembarang, okay. dipanggil sholat nih, malas sih manggil si senai ini bang. dulu dulu iatan ya suara ini kena iatan ah, balik-balik jengkel sampai segan bang. Okay. saking kalo ini gue lihat tujuan ini gue lo, boleh balik-balik iatan ini aku di, ngomong sholat sampai jerakan mulia. hati takut disuruh jerakannya sholat. bareng teh wis waktu nenteng Tarjet teori pentek, duwe ngumpul harta akeh, sitok ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan ikan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahil-qa'il fi kitabihil al karim A'udzubillahi minasyaitonir Walau tarau idz mukifu 'alan nar waqalu ya laitana nuruddu wala nukadzdziba bi ayati rabbina wa minal mu'minin Asyadu an la ilaha illallah waqtahu la syarikala wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'dahu Allahumma salli wa sallim mabarika la muhammadan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bihsan ilahi ya'mittin amma ba'du wa ya ayyuhal khadirun wal al-khadirat husaiku manafsibitaqwallah faqat fazal muttaqun hadirin hadirat bapak ibu yang dirahmati Allah marilah pertemuan ini kita awali dengan bacaan basmalah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah pada kesempatan ini kita semuanya selalu dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Karena nikmat Iman, nikmat Islam Nikmat sehat Jasmani, rohani Selalu diberikan Kepada kita semuanya Bapak Ibu Itulah kenikmatan Yang tidak ada bandingnya kita menghitung kenikmatan itu tidak akan bisa menghitungnya saking besarnya nikmat tinggal kita bagaimana kepada Allah masihkah tetap menjadi hamba yang tunduk kepadanya atau sebaliknya menantang baik secara frontal atau secara diplomatis. Bapak-Ibu sekalian, maka akibatnya bagi orang yang menantang aturan Allah, akibatnya adalah kerugian yang sangat nyata. Allah telah memberitahukan kepada kita, lihat rasulnya bahwa orang-orang yang dulu pernah menantang waktu di dunia, ketika meninggal dunia, dia menyatakan kepada Allah, "Minta dikembalikan ke dunia." Untuk apa? untuk memperbaiki diri terhadap sifat yang dilakukan ketika masih hidup itu. Maka di surat Al-An'am ayat 27, <tuh> surat 6, ayat 27, Allah menyatakan, itu minasyaidonir rajim. Walau taro idh wukifu alam nari Faqalu Ya laytana nuraddu Walau nukadhiba biayati robina Wanaku naminal mu'minin Ini pernyataan mereka Sama yang terjemahkan <coughs> Dan sedangkan Muhammad Melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka okay. Lalu mereka berkata Kiranya kami dikembalikan ke dunia Dan tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami nah, Di sini ada kalimat kiranya Jadi dihadapkan ke neraka bang. Kiranya kami dikembalikan ke dunia Mati Ini ucapan apa nih No, okay. umpomo aku dibalik orang dunyol. Tapi bisa nggak kembali? Nggak bisa. Dia akan berbuat baik. Apa yang dinyatakan? Tidak mendustakan ayat Tuhan kami. Umpomo aku dibalik orang tapi orang ini sudah dihadapkan ke neraka, berarti gak ada. Ojo Muni dihadapkan ke neraka. Jauh sebelum menghadap neraka itu kembali ke dunia aja gak ada. Barusan meninggal saja satu minggu misalkan. Balik nantinya gak ada. Gak ada. Padahal hanya satu minggu sepekan Ya sudah Badannya membusuk busuk Ya akhirnya menjadi tulang belulang Yang masih ada gambarnya saja Fotonya Kalau dia di film ya filmnya itu masih Kelihatan hidup Tapi badannya sudah hancur Jadi mereka mengatakan Tidak akan mendustakan Ayat Tuhan kami Lalu yang diharapkan apa? Serta menjadi orang-orang yang beriman. Di sini yang diharapkan, aku akan jadi orang yang beriman. Dibantah oleh Allah dalam ayat ini. Kalau kamu melihatnya Rasul ketika mereka itu mengatakan seperti itu dihadapkan neraka nih. Tentulah kami melihat suatu peristiwa yang Mengharukan Itu peristiwa yang sangat mengharukan Kalau kamu melihat Sangat mengharukan karena apa? Karena pernyataan mereka Itu seperti itu Ada doa maka di ayat ini, menurut ibnu Qasir, itu menyebutkan begini: "Allah menceritakan keadaan orang-orang yang mendustakan ayat Allah." Apa sih, mendustakan itu? Kenapa, Pak? Tidak percaya? Oke? Tidak percaya terus kalau diberi. Tuntunan dalam ayat itu Dia tidak mengikuti tuntunan Atau yang namanya mendustakan itu Dia menentang Walaupun perintahnya harusnya seperti ini Dia tentang Dia berbuat segenda hatinya yang Tidak sama dengan perintah ayat itu Contoh ya misalkan ana wong lanang duwe bojo terus gak tanggung jawab nang ngene wong wedok mendustakan ayat karena orang laki-laki itu kalau di Quran kan sebutkan Arrijalu rijalu ala nisa orang laki-laki itu pemimpin wanita jadikan pemimpin kenapa bimahfadzolallahu ba'dahu ma'ala disebabkan laki-laki itu punya kekuatan lebih daripada wanita karena itu jadikan pemimpin pelindungnya wanita untuk melindungi apa kelemahan wanita itu karena itu seorang laki-laki dituntut diberita apa Diminta oleh Allah Wabima min amwalihim Oleh karena itu Orang laki-laki itu Sebagian dari harta Yang telah diberikan oleh Allah Kepadanya itu Diinfakkan Kepada wanita Berarti memberi nafkah Jadi kalau nggak memberi nafkah Berarti mendustakan ayat Seorang, sekarang seorang wanita contoh yang mendustakan ayat misalnya ada perintah hendaklah wanita itu waliatri nabi ala hendaklah wanita itu menutup kerudungnya sampai ke dadanya Menutup kerudung sampai ke dadanya Surat 24 ayat 31 kalimat menutup kerudung sampai ke dada itu berarti ditutup secara keseluruhan kalau ada seorang wanita walaupun dia puasa Senin Kemis bapak-bapak sekalian tapi kemana-mana tidak menutup kerudungnya sampai ke dadanya itu namanya mendustakan ayat Bahayanya apa? Nanti ketika orang itu dihadapkan ke neraka Baru mengatakan, kalau saya dulu Kalau umpama saya dikembalikan ke dunia Kiranya saya dikembalikan ke dunia Saya tidak akan mendustakan ayat-ayat Allah Seperti ayat tadi dan tentu aku menjadi orang-orang yang beriman. Bapak Ibu sekalian, Nah, nyata ini diberitakan oleh Allah lewat Rasulnya, Untuk diketahui oleh kita, Agar kita tidak terjadi seperti yang diceritakan oleh ayat ini nantinya. Karena ini urusan keimanan Bapak Ibu sekalian. Mereka ketika dihadapkan ke neraka itu Menyaksikan semua belenggu dan rantai yang ada di dalamnya Serta mereka semua Hal yang mengerikan itu Dan menakutkan di mata mereka ini Dibuka oleh Allah Sehingga yang mengancam kepadanya itu Membuat mereka dahsyat, ngeri Bapak Ibu sekalian. Pada saat itu mereka berkata di seperti dalam surat ayat niki wao. ayati rabbina mukminin. Kiranya kami Kembalikan ke dunia. Kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami dan tentu kami akan menjadi orang yang beriman. Niki jenengi menyesal, Bapak Banyak ayat yang menunjukkan penyesalan manusia ini. Contoh di surat 32 surat As-Sajdah. Ayat 12. Allah menyatakan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau taro idhil mujrimunanaki suru usihim inda rabbihim Rabbana absurna wasami'na farci'na na'mal sholiqah inna mungkinun Eh, zaman terjemahkan Alhamdulillah Jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang berdosa itu Ya, ngeri kalau kamu melihat wahai rasul, wahai umatnya rasul. Kalau kamu nanti melihat orang-orang yang dosa, itu di hadapan Allah dengan menundukkan kepalanya, saking hinanya, Mbak Bu Ngeri kalau kamu melihat. Mereka mengatakan begini. Mereka Wahai roh kami. kami, telah melihat dan Maka kami ke dunia. Aku telah mendengar ya Allah, aku telah melihat. Orang itu kalau mau masuk ke dalam neraka, itu ada yang diikat lebih dahulu, baru Bu. Ada yang baru diikat di neraka. Contoh ya, Kalau di Ayat lain itu disebutkan Ketika orang itu Berbicara Misalnya di surat 69 Di surat 69 Ini ada Orang yang besok akan diberi rapot toh. Tapi diterimakan oleh Allah Lewat tangan kiri Lewat sebelah kiri Berarti alamatnya pasti neraka Alamatnya Seperti di surat enam sembilan ayat 25 itu Allah menyatakannya, wa amman utiyah kitabahu bishimalihi Faya kulu Ya la itani lam uta kitab ya Wange muni Sama terjemahkan Ada pun orang yang diberikan Tepatnya kitabnya Dari sebelah kiri, kiri. Karena ada yang diberi Dari sebelah kanan Ada yang diberi dari sebelah kiri Ada yang diberi Kitabnya tulisan kehidupan ini Dari belakang kalau sudah alamatnya dari kiri, dari belakang, pasti ke neraka, pasti. Tapi kalau alamatnya kitabnya itu diberikan dari sebelah kanan, harapan masuk surga ada. Karena diberikan kitab sebelah kanan itu tulisannya mesti baik. Ya, tetap melalui proses hisap, tetap. Tapi ujungnya adalah ke surga nanti. Wongi munding ya tenang. Maka dia berkata, okay. Wahai anak-anak baiknya, kiranya tidak diberikan kepadamu kitab suci. No. Lebih baik tidak ya. usah diberikan kitab seperti ini. Tulisannya jelek semua. Rasanya nah, nggak ada jelek nih, usah jangan disita ya? nih. No, awongi nah, de bebe. Napa bian berbuat waktu di dunia ini? Tidak berbuat yang baik Berbuat yang jelek ya tertulis jelek mesu ya mesu, ya, meso jadi orang kufur ya tertulis Menyembah selain Allah ya tertulis Dia berbuat baik ibadahnya kepada Allah Sungguh-sungguh ya tertulis secara otomatis Kalau dia kedatangan puasa Bulan puasa dia berpuasa sungguh-sungguh dan menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, ya tertulis secara otomatis Bapak Ibu sekalian kalau dia mengatakan seperti ini sebetulnya ya keliru juga oh. itu hasil dari perbuatannya akhirnya penyesalannya terberiki ayat 26 walam adrimahi dan aku tidak mengetahui apa bisa hai, hai, hai, hai, nanti hai, perhitungan saya ini nanti? hai, tulisannya seperti ini. hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, yang hai, hai, Ternyata kematian itulah yang memutuskan segala sesuatu. Ya normal betul putus bang. Wangku lewis mati kat ini poso kak iso, kat iso tak kok kak iso. Gye, nang sawa eh kak iso Bu Ono mau mati nang sawa. Kak ono ono omati kok maju-maju ya medeni wong. Balik mulai nang omah e lho nang omah e dhewe lho gak Jadi berbuat baik lagi juga iso pisan pedhot pisan mati. Setiap ada kematian setiap hari ada kematian, Pak Bu, di dunia ini. Diketahui oleh banyak orang. Setiap kita menyaksikan tapi banyak orang enggak sadar enggak sadar dirinya lo lewis mati ku yawis kuno sadar gak iso berbuat baik lagi mereka enggak sadar tetap saja masih kufur kepada Allah tetap saja ucapannya masih buruk tetap saja orang itu apa mencemooh islam Pencemooh ajaran Islam masih tetap saja mereka itu berbuat demikian. Padahal sudah tahu kalau kematian itu sudah segala-galanya putus bang. Nyamut gajine putus, so. boleh duit lo putus. Masau duit ewes makai yo, gak tahu digowo belas. Seratus rupiah juga gak digowo. Enten tiang wong mati gowo duit saya bukan. Bahwa, malah le Ono dua dua uang ngubur nih kok disak ada, roto dijokok aku boleh di, Joko, Lih, Oleh, di Joko, dikubur, kalau dia punya harta dia ngomong ngeten animalia ayat 28 sekali-kali seperti... Ya, boleh ngumpul harta itu, masya Allah, mulai pagi sampai sore sampai malam, sampai lali dino, bapak, lali sholat tadi sembarang, okay. dipanggil sholat nih, kok malas sih manggil si bang, dulu dulu azan ya, suara nih kaya enak azan balik-balik, jengkel sampai seni azan <laughs> Saking kole ni ge kole tunyone golo, bole pala pali a dan yene aku di kongkon sholat tambai curahkan bole a <gulia> takut disuruh suruh curahkan ni sholat, berentek, waste, waktu nenek tak, tarjete ore penek, dwee, ngumpul, harta ye ake, sitok e kanoe Gak bermanfaat sama sekali karena dia kufur kepada Allah. Nah, kenaan di dia Kalau dia jadi pejabat, dia mengatakannya. Hala, Kak Sultania. kekuasaan sudah di Mana kekuasaan saya dulu? Aku dulu waktu di dunia itu berkuasa. Jualan begini bisa, memberi instruksi masyarakat ini bisa. Saya membuat apa saja acara di negara itu sangat bisa mana sekarang kekuasaan saya nggak ono nggak bermanfaat sama sekali nggak jenenge ngomong ay ya wangi ngomong ay terus ya Allah nggak tahu ayat tiga puluh malaikat loh Allah perintah malaikat. Malaikat cekelan wong iku, ngomong ae. Ge. Ngomong ae, cekel. Talenono. Pegang dia, lalu belenggulah tangannya ke leher, ngeten ya. Nggih. Dicaleni. ini kerongle pun neraka lho nggih. Si kerongle pun neraka. Wish ini, jahi masuk Nanti akan dimasukkan. Tapi saat masuk, wis dibelenggu. Betas. onok sing mau saat durungi, rokok, dibelenggu dulu. Ini gula ketok, rantine ketok. Oke okay. sing ancam jangi yang dia akan mendapatkan siksa itu sudah diperlihatkan Hai ayatnya bangun Robbana absarna ya Allah ini semuanya telah saya lihat yang mengancam saya ini wasa saya dengar juga ya Allah ada tafsir yang mengatakan saya juga mendengar waktu di dunia ini dulu Siapa yang berbuat baik akan dapat baik, yang buruk dapat buruk. Saya sudah mendengar ya Allah, di situ juga mendengar Pak Bu. Mendengar apa? Suara gemuruhnya neraka. Karena suara gemuruh neraka ini Pak Bu. Perjalanan 500 tahun. Belum dijangkau 500 tahun. Itu sudah didengar oleh telinga. Besok telinga kita ini diper, diperlebar pendengarannya duduk telinga mau lebarnya dan lebarnya pendengaran kita ini suara semut itu bisa dengar bisa? gak bisa, Nggak bisa ya? besok akan mendengar suara setan mendengar gak? Nggak, sekarang besok akan mendengar suaranya gemuruhnya neraka perjalanan 500 tahun belum dijangkau lima ratus tahun itu sudah mendengar banget. Naden besok akan diperlebar naden mata penglihatannya. Saya ingin dulu jin gak kaget ga Ya Yoopo saya rupanya jin gaya yoopo model apa potongan tubuhnya seperti apa? Garo besok akan melihat. Malaikat itu ya yoopo garo besok akan melihat. Berjelas, oleh Allah. hidung hidung ini, kalau misalkan ada orang kentut, ya, dengan niko rambut mereka yang kentut, yang kentut, itu kentut, yang ambu yang Waten, padahal kentut, gak sampai 5 kilo yang pak bu hidung ini nanti akan diberi oleh Allah bisa membau baunya surga perjalanan 500 tahun saya kayak ya ya seperjalanan sehari usak piro ya saya mencoba berangkat dari kota Mojokerto menuju ke Bandung masuk ke daerah soreang naik mobil Riwayat Tol, pukul 6 pagi, Pak Bu, berangkat dari sana maghrib. Berarti berapa hari ya? 12 jam, 12 jam itu berapa hari sehari ya? Kalau ditambah malamnya ya sehari semalam. Tapi ini sore sudah datang sana. Berarti perjalanan saya sehari. Perjalanan saya sehari itu dari Mojokerto ke Bandung ke Soreang. Sehari loh ya. Setahun berapa hari? 365 hari setahun. Iki Pak Bu perjalanan 500 tahun. Sak pira dawane? Oke, okay. perjalanan 500 tahun bau surga itu sudah dapat dibau oleh orang yang mau masuk surga. Madan, neraka yang akan mengancam 500 tahun perjalanan belum dia belum mendapatkan siksanya sudah mendengar suara gemburunya yang mengancam seperti akan menerkam orang. Suaranya neraka, itu perjalanan 500 tahun. Jadi wangi gerung telepon neraka itu Kemudian masukkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Nah baru non-gerokok onok Ayat 32, Summa Visil silatin dar'uha Sabahuna Diro Angfas Luku. Ayat 32 Kemudian berikan dia dengan Rantai yang 70 Tuh tadi masih meleb, melebunan rokok Dicancang okay? Dicancang disik, melebunan rokok Terus dibelit Karu rantai Berapa tadi? 70, 70 hasta, 1 hasta itu oh, setengah meter Lihat ya? Katakan suidak senti. Eh, ping pitong Rante panjangnya suidak. Eh, pitong hasta. Rasulullah muni hasta itu ya hasta Rasul. Zaman ayat tinggi diturunkan kepada Rasulullah. Berarti ya panjangnya ping pitong polo. Setengah meter ya, puluh lima meter. Lekswi tak meter ya lebih Lekswi tak senti ya lebih Dikain belit awa Kira-kira ketak awa ini apa ranting Ranti ini Ranti di belit ini loh Awa ini ketak enggak? Apa ketutupan ranti kira-kira? Oke okay. Di belit Jeluput non rokok Masya Allah Berat Bahkan di ayat yang lain Misalnya di surat ini Humazah uh, Surat 104 Itu disebutkan di ayat 7 Itu Allah menyatakan alal af'idah Ini yang Sifatin rokok inna alaihim mu'sodah sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka oh pak bu ya Allah, ya kendil ya Allah, ya panci ditutup rapat ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya ya Allah, ya Allah, rokok Allah, ya Allah, ya ya Allah, ya ya Allah, ya Allah, ya Lagik nah, tidak di situ loh, gak ada kalimatnya nanti dibuka lagi bukan? Ditutup rapat berarti gak ngabas, bukan ngabas belas. Lagi peristo jono ngabas sih pak bu, soalnya gak ngabas beler dos, jas yes, jas yes, jas yes. ibu-ibu yang biasa meristo, gian, ya. metu udara gak metu yang beler dos, aikin rokok ditutup rapat ceret, uongin on G, ditambah lagi. Pi Ahmadim Muhammadada. Sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang tiang panjang. Oh, berarti kau mang sak turunnya melebu es diikat, g? mari diikat. Di no, leboh ditutup ceret, no jeru jeru diikat. Ambek tiang panjang. Dia no caga-caga, inget no, pak babu. Tadi opo terusan bohongi. Ayo. Bapak-Ibu sekalian, Tapi tidak pernah mati. Tidak pernah meninggal. Inilah beratnya. Itu kalau kamu melihat wahai Rasul. Wahai umat Rasul. Kalau kamu melihat posisi orang dihadapkan ke neraka. Ngeri kamu. Makan -makan di ayat ini mau sebutkan, Ngeri kamu. Kalau orang berdosa menundukkan kepalanya pada tuannya. Lalu dia mengatakan, wahai Tuhan kami, kami telah melihat, kami telah mendengar. Kembalikan kami ke dunia ya Allah. Tujuannya apa, niki? Kami akan mengerjakan amal soleh. Oh, Soalnya adalah ancaman nih wow. gua. Us gak bakal balik mana. Ya oh, ya rasanya bedodoknya hati nih Pak. Nih bedodok dok ngelatih, katanya balik kaiso, ya apa? terus jaluk tolong seopo, kau rok sindu dulu Ayo tak, bayang nong ya, awak ni keleus kadung salah, terus mati kependem, driet, diuruki, ngomong udah mulai. Terus awak cewek diurip nong maneh, tekani malaikat nong gunung, alam barzai. Ayo pak, fo. Terus lek salah jaluk tolong sopo, upo mau bungok-bungok nak jeruni bumi gua nu mang, oh nak asing gerung, waten keluarga ini mulai keuyon dalan pak bu, tambah tahu oma, gak rosing di kubur keluarga ini mang susah nak bunuh, itu gerung belum lama loh pak bu, masih baru masuk di alam kubur di pendem, Alamku kubur mbak tentang burung. Niku tempat batang niku. alam kubur niku dengan dunia ini tabirnya tipis sekali, kayak tembok itu nih. Kaca titik, mbak. Suaranya wong alamku kubur niku di rumah nono ini, ini beri gih sakit. Tapi sih ngeluar nono selain manusia dan jin. Selain itu dengar ya menunggu sampai jin gak turun gak turun berarti kan ide apa dah masih bungo bungo ya apa gawon lo sing nulungi babu ya, tuladak aku pingin balik nandunya aku berbuat baik berdedak gitu rasanya hati nih aku berdodok yo borasanya muskaenah babu nasi sudah menjadi bubur makanya ngomong gurung Rono mumpung gurung Dikubur, ini. Ayo, bareng-bareng Pulau -bareng, Panjang saya ini mengabdi kepada Allah dengan sepenuh ikhlas hati dan mengikuti aturan Allah dan Rasulnya. Bukan karpet Dewi, mari kita ibadah sesuai dengan perintah Allah dan yang dicontohkan Rasul selamat nanti dunia akhirat. Ciorip gini gak kurus cepatnya bayang napa bu? Gue lagi nanti mulai mulai gak bayang kenyataan udah. Apalagi nanti setelah kiamat. Sekarang kan orang-orang masih di alam barzah, alam barzah itu kan menerima siksa kubursing waktu hidupnya. Tidak baik. Buni lagunya. Mendapat nikmat kubur bagi orang yang waktu hidupnya melaksanakan sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Itu kenikmatan sekarang sudah dimulai. Didapat di alam Barzah Tapi siksa pun juga sudah dimulai. ngerokok dereng. Dereng kebeduk. Karena neraka itu nanti datangnya setelah kiamat. Orang masuk neraka itu setelah kiamat, itu prosesnya lama, masih ribuan jutaan tahun. Cuy, ono hisap, per, per orang kan dihisap. Yang tadinya situ-situ gue kulos tunggal, panjenen tunggal. Si, his, hisapnya emang sih ciri, Pak, Bu. Delo perkara berkorona, ini orang tuh enggak. Kalau perkaranya banyak, lama hisapnya. Satu orang bisa rasulullah menyatakan satu orang itu bisa dihisap memakan waktu 40 puluh tahun ini uang saya lagi karena indelai jumlah wong samin ini misalkan panjenengan dca tang puluh tahun tak ada petang puluh lah telung puluh tadi kurangi aye telung puluh tahunan kono kono kono telung puluh tahun telung puluh tahun telung puluh dewi sing ke misalkan pirang puluh, pirang ewu tahun kalau ngerti kisah yang jenengan. Iki orang-orang tidak lho Pak Bu Guru wong kota, Surabaya, Jakarta Nyusok negara-negara lain jumlah orang sekarang ini sudah lebih dari 8 miliar itu lah hmm. kira-kira si wong 10 tahun sewi suwi, <laughs> Pak Bu, wong setahun yang belum Ya. lah sepuluh tahun, wong ya. sepuluh kan satu tahun, padahal hitungan akhirat niku, Yauman ka alfasanatin mimma ta'udun sehari di akhirat itulah like dihitung di sini, kamu, itu sama dengan seribu tahun kalau kamu melakukan di dunia, ayo, nah, kalau diputus, nah misalkan, Sewu tahun, ya Allah, wong Setino ne kono ekolo no kene nah, kalau telonga kene ki setahun telonga tu limo berarti no kono telonga limo tahun itu baru no kene ki satu tahun no kono telonga ewu tahun ewu baru jadi no kene setahun no kono telonga limo Ewo tahun, lama, <tuh> oke, itu setahunnya di sana. Terus, eh, wong niki sing ningali niki wau, siksa. Di akhir ayat, Inna kinun. Sesungguhnya kami adalah para pelayan yang yakin. ini perkataan yang tidak berguna ini bapak sekarang ini nasi yang sudah menjadi bubur karena itu ada penyesalan itu ada yang karena dia belum bisa menginfakkan hartanya ke susu mati oh no. contoh ya surat 63 ayat 10 Allah menyatakan itu wa beli fa wa Dan sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kemarin kepada salah seorang di antara kami. Niki perintah to. Anjuran ya. Belanjakan. Wa anfiku. Katane koyo di niki apa? Perintah dari Allah fil amar. Wa anfiku mimma razaqnakum. Atau di sini diartikan anjuran. Mimar zaknakum terhadap apa yang saya berikan kepadamu. Dang dibelanjakno no, buat yang supermarket pak bu, buat yang, dibelanjakno, dibelanjak Dan no, dang sabillallah, dang dibelanjak no, kebutuhan masyarakat, dang dibelanjakno untuk membesarkan agama Allah, menolong orang-orang miskin, fakir miskin. Yatim piatu Ustaz, gye? surat 61 ayat sama-sama Ayat? Ustaz, 61 ayat, ayat 10 Kalau bisa bunyinya wahai warah Oh ini wahai. 63 Keliru ini gye. Tulisannya 63 Surat 63 bukan 61 Bang Sampai tinggal ya surat 63 Oke bener ah oh, sih bener 6.3 nah kok ditulis 6.1? Hmm. kenapa? ini aku jenengnya keliru ngerti apa? orang 6.3 kok ditulis 6.1 ini aku jenengnya keliru nanti sama bener koreksi ini ya, ngerti? mumpung belum kedatangan kematian salah seorang di antara kamu sebab kalau datangkan ke, datang kematian kamu akan mengatakan begini Nih Lalu dia berkata okay. ya Tuhanku mengapa engkau tidak menangguhkan sampai waktu yang dekat cek <laughs> Ya Allah kenapa kematian saya kok langsung kok langsung meninggal langsung mati ya Allah kok gak ditangguhkan sedikit mau lek bahasaku loh pak bahasaku loh. saya ini sakit hanya satu tahun ya Allah kok sudah mati mendadak saya ini sakit dua tahun kok sudah mati kok gak ditangguhkan sedikit lagi maunya itu ditawakno didik kalau dipanj dipanjangkan terus si orang ini mengatakan yang aku, dapat dan aku termasuk orang-orang yang Loh, Kalau saya dipanjangkan sedikit saya bisa bersedekah ya Allah dan aku tergolong, tergolong orang yang soleh. Tapi waktu hidupnya tidak mau sedekah. Umumnya dipanjangkan sedekah enggak wancet Pak Bu dah malah kalau dia itu mau meninggal terus nggak jadi meninggal ceritanya tambah panjang tambah cerita nang orang-orang uh saya itu nggak jadi mati, malah, sakti saya malaikat nggak bisa no apa? mau ngambil saya belum ada izin saya, enggak barang tambahan ceritanya tambah doa oh Bapak Ibu sekalian ini yang berkenaan dengan apa? Harta, misalnya lagi orang kafir di surat 23 ayat 99 ayat 100 itu juga nanti akan mengatakan itu hatta idza jaa'a ahatakumul maut ahatuhumul mautu qala rabbirji'un demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga akhirnya datang kematian kepada seseorang dari mereka dia berkata nggih kalau ada, ada orang kafir meninggal salah seorang diantara orang kafir meninggal kafir loh gak? ini alamatnya kafir Iku mau meninggal kalau mau meninggal itu sudah meninggal apa belum? belum namanya mau meninggal kedatangan kematian berarti belum meninggal ya mungkin embong lek kecelakaan Mungkin di atas amben Kalau di rumah sakit Atau kalau sakit di rumah Nggak dibawa ke rumah sakit Mungkin ya Dia sedang masih di atas Tempat tidur ya? Menjerit, Ini. ya Mohon ku menjeritnya Ini Padahal ini belum Belum meninggal Berita ini kalau tegak Quran pasti loh Pak Bu Pasti benar gitu loh Juga Orang kafir itu Nantinya akan begitu Kenapa dia Kepingin kembali ke dunia Artinya kembali sehat Oke, Kembali sehat Itu tujuan ingat La ali a'malu sholikan Fi ma tarogtu Ini gitu tujuannya Agar aku berbuat amal yang soleh Terhadap yang telah aku tinggalkan. Nah, dia ingat Kelihatan hartanya Kelihatan sawahnya Kelihatan celengane, Kelihatan atm ATMnya Kelihatan semuanya Pak Bu, Diperlihatkan oleh Allah Maunya dia ingin berbuat baik Terhadap hartanya itu yang ditinggalkan itu ingin dia itu berbuat baik terhadap yang ditinggalkan dijawab oleh Allah kanlah inaha kalimatun huwako iluha Nih. sekali kali tidak tidak, artinya dijawab oleh Allah tidak akan terjadi balik ke dunia sehat lagi lalu sudah waktunya ajalnya sudah datang tidak, sekali kali tidak, terus sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Oh. itu hanya omongan belaka. Bahasa meri Oh ini getabrus, Itu kalimatnya kalau diucapkan oleh mereka itu. Kamu ini perkataan diucapkan saja. Kemudian Allah menjelaskan warohim barza ada din sampai dinding itu artinya barza jadi alam barza itu alam dinding seperti ini alam dinding alam batas sampai dia dibangkitkan nanti jadi sampai menunggu hari kiamat ya sudah kalau sudah masuk ke alam barzah ya sudah menunggu sampai hari kiamat nanti. Bagaimana dia mendapatkan balasan? Ya dirasakan di alam barzah itu. Ini yang berhubungan dengan apa? harta. Ada yang berhubungan dengan yang lain. Misalnya di surat 42 ayat 44. Allah menyatakan ya tadi. Surat as-surah. Ayat 44. Okay. Dan siapa yang disesatkan Allah Maka kita ada baginya Seorang pemimpin pun Sesudah itu nah, kalau, ada pemimpin yang bisa, kalau sudah Disesatkan oleh Allah Kenapa disesatkan oleh Allah Karena dia menuju Jalan yang sesat Hidupnya ini diarahkan Ke jalan yang sesat Maka disesatkan oleh Allah Bukan Allah menung-menung nyesatkan orang Tidak Allah itu maharrohman Allah maharrohim tidak menyesatkan hambanya Allah memberikan petunjuk bagi yang mau mencari petunjuk Allah menyesatkan orang bagi orang yang menuju dirinya dibawa kepada sesat karena petunjuk itu tidak bisa datang sendiri tidak bisa Petunjuk itu datang Setelah kita Mencarinya ini, Itu namanya Petunjuk Taufik Namanya Hidayah Taufik daya keseimbangan Jadi harus dicari Bapak. Tidak datang sendiri Bentuk eh, Bapak Ibu seperti ini Ini namanya Mencari petunjuk karena petunjuk itu tidak bisa datang. Tidak bisa datang sendiri. Dari mana petunjuk itu datang? Petunjuk itu sebuah pengertian. Man. Sebuah kefahaman. Dari mana paham itu kalau tidak ada penjelasan? Karena itu di surat 629. Itu ada kalimatnya. Surat 29. Di ayat 69. Allah menyatakan. Yang berjihad yang berjihad, untuk kami. berjihad di sini Artinya bersungguh-sungguh, di hatiku gue loh. bahasa Indonesia kan sungguh-sungguh. Oke, orang yang bersungguh-sungguh mencari keridoan Allah. Nah, ini salah satu di atasnya sungguh-sungguh mencari keridoan Allah. Kalau ngaji misalkan enggak, tulisan, enggak, enggak, sungguh-sungguh kalau enggak, kalau enggak, enggak, tulisan yo ya. Misalnya direkam, ngangkuk di rumah tapi lek di rumah nonton. 14 biasanya, ya, saya ingin meringgu rumah jam. ada tukaran, ngomong oma. Ngaji hilang 14. kok bisa maghrib? Pukul berapa? eh diteruskan. Jadi, di di jadi, dan sesungguhnya kami dan sesungguhnya Allah benar-benar orang-orang yang berbuat ah, Disini di sini Bapak sekalian. Bapak Monggo kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi tambahan ilmu yang menjadi perantara kita semuanya menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh